kalau yang hobi cewe pasti tetap beli cewe ya <laughs> tapi kalau hobi hey, hobi kayak misalnya hobi gue itu melihara-melihara hewan ya jadi gue bisa beli-beli hewan dari hasil maksuin gitu ya bos kia jadi gak apa, -apa ya bos kia Dan ada yang bilang itu uang haram ya jadi kita beli hewan, kita beli peliharaan aja ya hewan peliharaan haram ya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 RTP yang kita pakai itu sangat valid Jadi kalian bagi kalian yang belum tau Gimana ngecek RTP Langsung aja ke kolom komentar gua Atau ke tentang channel gue ya bosku. Di sana gue taruh Linknya untuk kalian Langsung pantau sendiri ya uh, Mantap jam pasirnya konek bosku. Uh, kuningnya Lanjut kuningnya bosku. Tambah ini di mahkota konek dong yang Gak ya yungs lah Alright mana ini tapi si kakek ini mau malu angkat keteknya dia aja terus tambahin lagi ke yang banyak ke aduh giliran tadi pecah banyak gak diangkat keteknya minta dihantam memang ini keluarga ukus nih ayo us si kakek ukus kakek ukus hmmmm ya lumayan ya daripada lumayan nih ya boski ya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 Oke, kaki oke, oke, gitu doang apa oke, itu, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, bed oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ya, lumayan, mantap. belum lumayan dari udah 160 ini, yuk, geskin lagi, tambahin lagi kaki us, ijonya konek dong, hijau nya konek dong, i, aduh, nggak ada apa lagi, tapi sudah lumayan ya bosku, nice, oke, okay. oke, okay, ijonya konek lagi bosku, nggak tahan ya bosku, mana tahan bosku, mana tahan. Bos, Oke, okay, the best of the best. Bener, gokil. -be -be Ayo, pecah lagi. Itu dia sama piala dan gelas-gelas kaca. Bosku, gelas-gelas kaca. Udah pecah semua. Aduh, ini. Oh, iya. Ayo, ketika banget sekali dua aja, kasih itu sekali dua aja. Nah, dikasih sekali tiga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 Ya, ini kan sensasional di dalam skater, di dalam free spin pertama kali ya Jadi jangan di skip dulu Biasanya gue kalau misalnya sudah kedua, ketiga Tapi kadang juga gue lagi ya, ya. Sambil kita memperpanjang durasi bosku Karena durasinya, kadang gitu lah ya Kita lagi pengen cepet-cepet dapat Put, eh nggak dapet-dapet, ini eh, dapet sensasional lagi Cik. kita lagi nggak pengen main ya, lagi pengen biasa aja eh malah dikasih boski ya gue lagi pengen santu-santu aja mainnya ya padahal gua nggak bi-spin terus ya, kalau bi-spin terus kan itu tandanya gue pengen cepet-cepet boski ya tapi ya nggak cuma bi-spin aja